What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini kita bakal nonton TikTok lagi Oke, okay, karena kemarin menurut gue seru gitu kan nonton kayak gini Cuman ini gue udah saring-saring ya Gue langsung ke intinya saja atau uh, gua saring yang seru-serunya aja gitu ya, bukan kayak intinya saja. Kocok ini jadi gua saring sudah ya, yang seru-serunya jadi gua akan nonton gitu kan, mana-mana nah, jadi gua like-likein dulu yang bagus-bagusnya. Jadi kalian gitu langsung, uh, bukan kalian kita pada saat gua ikut kayak gini gitu kan, langsung nonton yang seru-serunya aja gitu kan, mantap oke okay, dan. Sorry banget, kemarin itu kayaknya kurang gitu ya Reaksi gue tuh kayak aneh gitu loh Maklum lah ya, gue baru pertama kali reaksi-reaksi tentang kayak gini ya Oke, langsung saja kita Menonton bareng TikToknya ya, ini yang seru-seru nih Menurut gue ya Langsung School Oke, langsung kita ya Oke, ini di beranda nih kayaknya unik nih ya Kita tonton dulu ya, di beranda nih apa Itu pilihan Hanya ada satu pilihan Saya jatuhkan Tupperware ini Atau saya jatuhkan anak anda Tidak Pilihan Mama Pilihan yang sulit, Tupperware atau anak anda? Oke. Okay. Tolong Mama, tolong tolong saya. Enggak. <laughs> Sangat Nggak. Nggak. sulit. Anakku. Cepat. Mama, tolong saya Mama. Enggak. Tolong saya. anak adungku. Anak sendiri. Silakan. Oi. Cepat. Bagus. Kasih sayang seorang ibu memang tidak ada batasnya. Oh iya. Ha? <laughs> Itu tupperwarenya di udah, tangan gua udah tahu, Makanya gue minta tolongnya main-main doang <tuk> Hanya ada satu ya. pilihan <tuk> Memang pasti memilih tupperware Bagus Alright ini dia langsung ya Ini udah gue uh, ke sesi Yang gue like-like nih ya Jadi ada beberapa nih Yang pertama nih menurut gue ini bagus nih Ini biasanya kontennya disukai orang-orang Indonesia ya. Yang ini nih rumah, rumah mewah 3 cek, harga tiga miliar hektar. Ada taman juga, sih. Ada taman. Wush. Eh, cari. Waduh, mobilnya tadi tampan kali ya warna merah. Tuhnya ada ruang tamu ada juga ruang ada tamu. Nah, di tiap lantai itu ada kamar mandi. Cepat ya, soalnya ini satu menit, dunia, menit doang, guys. Soalnya kita ke lantai dua. Dari sini ke klasen, waduh. Di sini kelihatannya ada satunya itu ruang tamunya. Langsung aja kita masuk ke ruang utamanya. Ini master bedroom. Ruang tamu. Ini ada apa? Ada Bisa dibuka, boy. Ada kamar mandinya. Kamar mandi. Pintunya kaca. kamar berikutnya cermin maksud, maksud gua Kamu bukan kaca enam kamar mandi guys kaca sama cermin beda ya Tuis. lanjut dan di sini di kamar yang ini ada balkonya guys jadi dari balkonya udah langsung si Jerry, mantap dengan gantengnya <laughs> gila gila gila 3 miliar bos oke okay, selanjutnya lagi ini kan wah di mantap nih nah ini nih ini bahasa rusia nih nah just skype woi <laughs> bangun Oh ya ya ya ya belum belum belum belum tadi itu kan alarmnya kan jam 8. udah bunyi abis itu ditambahin lagi setengah jam buat tidur lagi uh itu cuy mantep banget rasanya dulu ditambah lagi setengah jam tambah lagi setengah jam setengah jam setengah jam sampai jam 4 sore baru bangun lanjut woi ini satisfying ya enak banget kalau bisa lanjut kayak gitu nggak jatuh cuy woi apa nih. Ada woi, ada sampah di kantong biasanya ya. Kayak biji-bijian kayak gitu loh, aneh juga ya. Kok di kantong itu biasanya ada kayak gitu-gitu ya? Pasti kalian juga pernah kan di kantong, di kantong celana ada kayak gitu-gitu, cuy. Kita ulang lagi. Woi. <tuh> Bangun aja. <tuh> bangunnya jam 6, alarm jam 8. Tambahin lagi. Aduh, itu asli sih. Bangun pas lagi ngantuk-ngantuknya, tambahin jamnya. Waduh. <tuh> Nikmat Nah ini lagi nih Abis bawa belanjaan gitu kan Bawa belanjaan Waduh Enak banget cuy Belanjaannya dilepas kayak tangan tuh rasa Kayak hilang bebannya gitu ya Wah lagi ngerobek ya Waduh Rata banget ya Wah Satisfying sekali bung Tidak robek Biasanya di ujungnya ya, robek kan <laughs> Aduh. Apa nih sih Di Skype lagi kan Part 16 ini ya apa nih oh iya biasanya nyari HP kemana-mana bisa juga uh, kunci motor tahu-tahu ada di tangan jadi gila <guluh> lagi ny nyarinya kemana-mana gitu loh dah cuman dua dia ya. satisfying selanjutnya lagi gitu kan ini ya satisfying selanjutnya lagi nih nah ini nih beh dengarkan baik-baik pakai headset ya pakai headset bentar kita ulang pakai headset biar satisfying Waduh, itu nggak jatuh aja. Sulit sih. Waduh, he he he he Waduh. Terus he he Waduh. Kok asik gitu ya nonton kayak gini nih? nonton kita he lagi ya. Tuh, rata loh. Coba coba aja sendiri. Nggak bakal bisa ini, cuy. Pasti jatuh ini. Sulit tuh. Di apalagi ditekan gini pasti pada jatuhan, cuy. Rata lagi dia ya. Pantesan yang like aja 4 juta. Yang nonton 27 juta. Saya coba hehehe He. Enak kan? <tuk> nih lagi nih satisfying lainnya. Waduh, dua kali doang dia. Pakai palunya? Coba lagi ya. Tuh, ini biasanya dipakai buat box-box buah kali ya. Buat uh, pengiriman jarak jauh. Tuh dua, satu dua, tek tek tek tek gitu loh. Anjir, itu mungkin kayunya ini ya. Tuh, kayunya mungkin yang uh, memang renyah kali buat dipakaiin paku. Dan juga dia cepet banget ya. Tuh, tuh. Meleng dikit auto bengkak tangan cuy. Waduh. Tuh kan biasanya ini buah nih. Buah mangga biasanya nih. Gue lihat ya di pinggir jalan. Kayak gitu proses. Dan ini lagi nih. Anime kesayangan kita. One Kami, Punch will... Man, One Punch Man, One One Punch Man, nah itu bener. Waduh. Dia latihan sama si Genos, Genos, Genos ya, Genos ini. Kamu melupakan sesuatu <lain> berus. -ber -ber Latihannya ya serius, aku... berkelahinya ya. Dia kayak gitu dong, me no nggak peduli dia, santai banget tuh kan, cuman, wah oh, langsung oh, serius, oh, serius oh, dia boy, wah wow. langsung menghilang kalau dia serius, uh. tamparannya bos, nggak bisa menghindar lagi, jenos uh oh. editingnya mantap banget, asli nih, lapar <laughs> langsung acak-acakan rambutnya gitu loh. Oke, okay, I win. Oke, okay, I win. Uh, mau disikut loh dia. Si Jenosnya maunya si saya tamanya serius gitu kan, ditampol-tampol aja gitu kan. Cuman saya tamang gak mau lah gitu. Oke, okay. selanjutnya lagi nih ya, yang terakhir, yang terakhir, hamster fight. Waduh. Wah, ini ada hamster yang dimasukkan ke dalam uh, labirin ya, Taki-taki Mantap nih, teman-teman. Tuh, ada laba-labanya, ada monsternya gitu kan Tuh, anjir Gak takut gitu loh dia Tuh, ada penguat nutup Eita! Untung bisa lolos cuy Oke, aman Lari, tuh Situ buntu dia balik arah loh, aneh ya Bisa gitu dia, pinter gitu loh Buat nyari jalan Hamster terkena gitu ya, tikus juga terkena Tuh, nah ini Ini nih. Nih, dia kena terus nih, kena tampol nih Gak bisa lewat, tuh Tuh, <tuh> Cuman dia nggak nyerah gitu loh, nggak balik kanan. Up, up, wah uh, hampir jatuh boy bahaya. Ada jarum-jarum di bawah. Anggapannya jarum. Tuh nggak nyerah dia, loh, nggak balik arah gitu loh. Itu ya. Mungkin udah terlatih dia nih ya. Tuh, hari terus. Jangan. Menyurah pantang mundur. Wah nih, nggak bisa nih gua nih. Kita cari part 4 nya nih, mana part 4? Nah nih part 4 langsung, kui. oh part satunya ada ya. gua langsung nonton part tiga tadi Yaudah. waduh. langsung. kalau tadi dia nggak lari ya kena jarum-jarum ya. karena jarum-jarum diper dari kartus juga. Wih. jangan sampai jatuh bung. nggak boleh jatuh tuh. dia nggak mau jatuh sendiri itu loh. tuh dia mencari jalan. dia mencari jalan, jalan pintas nggak bisa. udah diukur dong. tiga dia mau loncat langsung tuh, tuh, tuh. Cuman gak bisa, lah. Keturun. Eh, naik. Eh, waduh, waduh, oh Eh, ada ini ini ya. Gimana bikinnya, ya? Ada ular-ularannya. Lari. Woi. Wah, asik sekali. Ada ular. Wih, <Shutup. tap> dia berantem dong. Ada ular-ularannya, ya part 4. Waduh penasaran part 5-nya, Ci. Part 1, part 2, part 3, part 4 ya. Oke, part 4-nya tadi udah uh, itu ya, sampai situ ya. Part 5-nya ini belum sampai selesai ya. Oke, kawan-kawan ya, Sekian dulu video pada hari ini. Thanks banget udah sampai nonton ya. Nanti bakal gua cariin lagi video-video yang unik di TikTok. Nanti bakal aduh. Nanti bakal lanjut lagi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. <tuk>